Selamat siang, teman-teman. Teman-teman bisa kerja dengan baik, satu kelompok? Atau ada kesulitan? Ya begitulah Ci. Oh, udah nih, udah ada. Toko ratiman tapu. Kemarin malam mah kosong. Kayaknya masih ada yang ngerjain ya? Atau gimana nih, Nathan? Nah. Uh. Iya, kayaknya sih <laughs> masih ada yang ngerjain belum selesai ya. Kita sambil tanya jawab aja, kalau gitu kayaknya masih ada yang ngerjain. Ini untuk bentuk-bentuk uh, slide-nya tuh, beberapa ada yang beda sih. Ci. Kalau kayak saya dan beberapa teman-teman yang lain, pasti ada yang ceritaan gitu sih, kayak... Uh, uh, Misalkan kesehariannya ngapain, jadi bagian itu kayak gitu sih, apakah Gak gitu nggak apa. apa-apa, nah. nanti kan di, disampaikan kan, dipresentasikan. Sebab kalau hanya Google Doc tidak menarik untuk dipresentasikan, ini lebih enak pakai slide kalau presentasi. Ini udah pada masuk, tapi silakan langsung biar teman-teman. Masih ada yang melengkapi ya. sorry Baiklah, kita buka kelasnya dalam doa. Saya Pumi Dalam Agama Kristen mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur bahwa berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan melanjutkan bahasan kami untuk unit 6 dan juga mempresentasikan tugas kami. Untuk mata kuliah, biar kalian berkati kami. Kami bisa menyelesaikan pembahasan kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus ya. amin ya. Amin. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan pertemuan kita. Ya, boleh dinyalakan kameranya, teman-teman. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini, ya. Lihat ke kameranya semua. 3, 2, 1. Oke, sip. semuanya Sebetulnya saya minta teman-teman... Tadinya mau presentasi langsung tapi sambil nunggu teman kita mudah-mudahan di ini ditunggu nanti hadir ya teman kita. Lanjutan materinya setelah unit 1 2 3 4 5. Nah, yang keenam ini human capital management. Ini modul yang sebetulnya cukup tebal kalau modul spesifiknya ya. Detail juga pembahasannya. Nah, di SAP biasanya kan kalau kita ngebacanya tuh Human resource. Nah, kalau di SAP itu nama istilahnya tuh nggak cuma human resource, tapi human capital management. Artinya di sini perusahaan itu menghargai sumber daya karyawan itu sebagai capital modalnya gitu ya, hartanya seperti itu. Jadi namanya kalau di SAP lebih menggunakan human capital management (HCM). Seperti itu. Kalau secara siklus, mudah-mudahan nanti juga kita bisa cocokkan dengan siklus yang ada di tugas teman-teman. Di sini ada 9 siklus. Mulai dari yang pertama, organizational Management. Ini membahas mengenai struktur dari perusahaan, struktur organisasinya. Dari struktur organisasi yang dibuat, kan mungkin ada posisi yang kosong, yang butuh ditempati oleh seseorang, Nah, lowongan-lowongan itu menyebabkan ada aplikan data. Aplikan data itu pelamarnya. Kemudian dari data aplikan ini, dari data pelamar, kalau karyawan itu diterima, maka datanya akan masuk ke sistem. Dikelola oleh yang namanya personal management. Dari personal management, ini kalau ada karyawan yang perlu untuk pengembangan diri, perlu training, atau perlu pelatihan apa, dia diolahnya oleh yang namanya personal development. Jadi mungkin aja masuk kerja kompetensinya punya apa, oh kurang. Nah maka perusahaan ngasih training supaya kompetensi dia bertambah seperti itu. Nah itu adanya di personal development. Nah untuk pelatihan pelatihan untuk menambah kualifikasi itu dikelola juga. Oleh yang kelima ini, training and event management. Kapan pelatihannya? Setelah pelatihan, profilnya nambah apa? Nah, itu di training and event management. Lalu, untuk waktu kerja itu ada di yang keenam ini tentang time management, shift kerja. Dia mungkin pagi, atau dapatnya shift malam, atau kerjanya full time. Nah, ini dia, kelolanya di time management. Memang, kalau modul fundamental tidak sampai ke apa Harian presensi seperti itu ya. Tapi kalau modul spesifik, memang ada studi kasus untuk jam kerja masuknya kapan, tiba-tiba jam sekian, izin. Nah itu ada studi kasusnya. Kalau di fundamental nggak sampai situ. Tapi ada pembahasannya di yang -6, ini time management. Kemudian yang ketujuh terkait dengan appraisal. Penghargaan atau penilaian kinerja karyawan. nih di yang ke -7. Yang ke-8 payroll. Ini penggajian. Dan terakhir, personal cost planning. Ini budgeting dari perusahaan. Siapa tahu, misalkan per Januari 2022 gajinya naik untuk divisi IT. Nah, itu budgetingnya diatur di personal cost planning. Jadi ada perencanaannya dulu. Kalau secara siklus, di HCM ini, 9 ini yang dikelola. Ini lengkap pisan. Jadi siapa tahu teman-teman nanti ada punya perusahaan atau sekarang sedang menjalankan bisnis, Coba intip apakah ada poin-poin yang perlu ditambahkan atau oh ternyata saya udah jalankan semua poin-poin ini berarti ngelola karyawannya bagus, gitu ya, menganggap karyawan sebagai capital seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini diulang dari siklus yang ada di gambar ini satu dua tiga empat ini ya. Organisasi manajemen tadi saya nyatakan ini adalah struktur organisasi perusahaan. Mudah-mudahan ditugas teman-teman ada nih segondisasi-nya ya. Secara struktur ini contoh aja seperti ini: ada departemen human resource, departemen finance; di dalamnya ada sub departemen, ya. ada bagian payroll, ada bagian layanan. Ini ada bagian lain-lainnya juga. Kemudian siapa yang menempati posisi tersebut? Seperti itu, lalu. Nah ini sudah pernah dibahas di unit eh, tiga ya, di unit 3. Organisional unit itu apa, kemudian ada job, ada position. Di unit ini didetailkan lagi. Ya, didetailkan lagi bahwa job itu template kerja teman-teman. Jadi kalau masih ingat saya pernah cerita tentang hal ini. Organisional unit itu kan departemen kerjanya atau divisi kerjanya. Cuma kalau di SIP kita nggak pakai kata division karena kalau pakai kata division itu ditujukan untuk lini produknya. Jadi jualannya perusahaan itu jual jualannya apa? Saya pernah cerita kayak gini. Kalau masih ingat ya, ada organisational unit. Misalnya divisi kerjanya, kalau tadi ada human resource, ada finance, ini divisi kerjanya. Kemudian misalnya ada IT department, nah, di sini namanya organizational unit. Kemudian ada job, job itu template kerja. Jadi kalau misalkan di sini ada job sebagai manager, dengan ketentuan misalnya membuat laporan bulanan, maka itulah manager. Kemudian ada staff juga nah dari job ini ada yang lebih detail namanya position position ini contohnya misalnya kalau manager berarti dia manager IT kalau dia manager berarti manager finance misalnya template kerja manager IT itu membuat template kerja manajer itu membuat laporan bulanan berarti kalau dia positionnya manager IT berarti dia adalah yang membuat laporan bulanan untuk divisi IT seperti itu, barulah ada person atau user sini ya. Saya namanya Ani Budi. Nah, Ani ini sebagai manajer IT, Budi sebagai manajer finance-nya seperti itu. Itu person ini yang pernah diceritakan di unit sebelumnya. Kemudian selanjutnya proses rekrutmen. Nah, di unit 6 ini banyak integrasi-integrasi. Contohnya proses rekrutmen ini akan terintegrasi dengan organizational management yang struktur organisasi yang tadi di nomor satu. Jadi ini akan banyak integrasi. Kalau ada rekrutmen, dia akan terintegrasi dengan personal management seperti itu. Jadi, kosongnya suatu posisi itu terintegrasi dengan proses rekrutmen. Kemudian, yang lainnya, nah ini ya contohnya: ada satu posisi yang kosong, kemudian perusahaan membuat iklan, lalu ada yang melamar. Pelamar-pelamar nah, ini, kalau menggunakan SAP, dia dibandingkan pakai profile match-up, membandingkan antara yang dimiliki oleh si person tersebut dengan requirement yang dibutuhkan di posisi tersebut. Jadi, ini dibandingkannya pakai profile match-up. Untuk yang diterima, maka akan mendapatkan surat penerimaan, lalu di-hire sebagai karyawan kalau yang tidak diterima mendapatkan rejection letter seperti itu ini proses dari kekosongan kursi yang kosong sampai ada karyawan yang menempati posisi tersebut sampai sini dulu ada pertanyaankah teman-teman nah -teman? nanti pas exercise kita akan coba untuk meng-hire karyawannya, tapi kita tidak buat iklannya. Kalau di modul spesifik, kita buat iklannya sampai karyawan itu di-hire. Kemudian, berikutnya tentang personal management. Nah, ini yang agak penting buat teman-teman. Siapa tahu nanti ada di ujian sertifikasi ya. Ada tiga cara maintain info type, ini penting. Ada yang namanya single screen, ini berarti one info type for one person. Satu info type untuk satu orang. Kemudian ada yang namanya personal action. Personal action ini cara simpen datanya sequence of info type for one person. Jadi dia eh, apa, save, kemudian lanjut ke info type berikutnya. Save, lanjut ke info type berikutnya. Nah, personal action ini yang nanti kita akan pakai pada saat di exercise. ya Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya fast entry. Kalau fast entry ini one info type for multiple person. Nah, info type itu apa? Info type ini adalah ini kayak grouping. Ya, grouping dari data mengikuti bisnis aspeknya, aspek bisnisnya. Jadi kalau kayak di sini untuk orang ini dengan nomor karyawan 11199100, dia ada data di info type organizational assignment. Personal data, address, plan working time, basic plan, basic pay. Nah, untuk organizational assignment ini berarti memberikan informasi bahwa karyawan ini tuh ada di posisi mana, ada di struktur organisasi yang mana. Kemudian untuk info type personal data, ini berarti data pribadi karyawan ini statusnya gimana sudah menikah atau tidak menikah Nah kalau sudah menikah pasti ada data tentang pasangan data tentang anaknya kalau dia tidak menikah berarti tidak boleh ada tentang data uh, pasangannya seperti itu enggak boleh ada data tiba-tiba data ada data anaknya gitu ya nggak boleh seperti itu Kemudian untuk alamat nih data alamat ada infotype namanya info type address jadwal waktu kerja dia ada di plan working time kemudian gaji dia ada di basic pay seperti itu. Nah, inilah info type info type info type info type info type. Ada kodenya teman-teman. Kalau di halaman 6 strip 7, saya turun bawah sedikit ya. Ini ada info type basic yang harus diinput datanya ketika pertama kali nge-hire karyawan. Ini pasti info type-nya ini harus diisi. Ya. Info type uh, organizational assignment ini kodenya 0001. Jadi itu ada kode-kodenya teman-teman. Kalau ada di ujian ini jackpot banget ya. Organization assignment itu 0001. Kemudian yang personal data 000 juga 2. Kemudian address ini 6. Pen working time ini 7. Basic pay 8, bank detail itu 9. Jadi inilah info type info type yang di input Ketika karyawan pertama kali di hire di satu perusahaan, jadi harus ada tuh dia tuh ditempatkan di organisasi assignment mana, posisinya apa, seperti itu jobnya apa. Kemudian data pribadi dia, ya yang tadi status sudah menikah atau belum, ada keluarga atau enggak, itu dicatupi di personal data. Lalu alamat dia di mana, dia temporary resident atau permanen resident seperti itu. Kemudian jadwal kerja dia di plan working time. Standar gaji dia di basic pay. Dan kalau nanti transfer gaji, kemana transfernya? Cara bayar gajinya gimana? Itu ada di bank detail. Seperti itu. Nah, ini nomor-nomornya silahkan dicatat ya, teman-teman. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Ini semua ada nolnya depannya. 0, 0, 0 Seperti itu. Ini tentang info Nah, jadi itulah data-data yang disimpan ketika karyawan pertama kali masuk kerja. Nah, cara maintainnya menggunakan tiga cara ini, teman-teman. Kalau pertama kali input karyawan baru, kita nanti di exercise pakainya personal action. Nanti masukin data info type ini tuh secara sekuensial. Contohnya kayak di gambar ini, di gambar ini. Nah, ini namanya personal action. Jadi, masukkan kode karyawannya, hire, kemudian save datanya. Lanjut lagi, save datanya. Save lagi datanya, sampai balik lagi ke awal. Ini namanya personal action. Cara input, cara maintain info type menggunakan yang personal action. Nah, nanti pada saat exercise, saya berharap teman-teman nggak putus di jalan input datanya. Diselesaikan, seperti itu. Begitu datanya putus, misalkan di... Satu exercise di infotype-nya itu keputus nyimpan datanya. Maka teman-teman nanti maintain harus pakai cara yang single screen. Agak sedikit repot. Karena single screen itu sistemnya dia one infotype for one person. Jadi buka satu infotype, simpan. Buka satu infotype, simpan. Buka satu infotype, simpan. Beda sama yang personal action. personal action ini yang sequence of infotype. Ini buat pertama kali input pakainya yang ini supaya info type-info type basic yang harus diinput ini semuanya nggak kelewat, seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaankah teman-teman? Nah ini gambar nggak begitu jelas, tapi nanti akan terlihat sih pada saat teman-teman mengerjakan exercise. Ini tentang data karyawan. Ada tiga bagian. Enterprise structure, personal structure, sama organizational plan. Kalau yang enterprise structure ini ngasih info, karyawan ini tuh kerja di company code mana sih, termasuk personal area mana, call center mana. Jadi kan karyawan juga ada pembiayaan ya, dibebankannya ke call center mana. Kemudian karyawan tersebut secara personal structure-nya dia tuh termasuk karyawan apa? Kalau di sini datanya namanya active employee, karyawan aktif Kemudian secara organizational plan-nya dia ditempatkan di posisi mana? Job key-nya apa dan termasuk di organizational unit mana? Jadi karyawan tuh harus ada data di sini. Jadi jelas dia tuh adanya di organizational unit mana, posisi yang mana. Seperti itu ini semuanya kurang jelas ya. Kode. Ya, Ray? Itu semuanya pakai kode. Pakai kode, betul. Kode ini kalau di database berarti si primary key-nya. Nah, nanti yang masuk ke sini kodenya, ini deskripsinya. Karena job-job dan posisinya sudah ada. Ini key-nya yang diambil dari database. Itu bentuknya kode. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oh iya, satu yang lagi yang cara maintain info type biar nggak kelewat ya. Kalau tadi kan saya jelaskan personal action itu sequence of info type. Jadi cara simpan datanya dia sekuensial. Kalau bisa jangan keputus di tengah jalan ya. Kemudian kalau sampai nanti ada perubahan atau kurang ke input, info type-nya, kalau untuk buka satu-satu, pakainya caranya single screen. Nah, yang fast entry, yang ketiga, ini buat apa? Kalau yang fast entry ini, one info type for multiple person. Biasanya ini dipakai buat, misalkan, di bulan Desember, ada bonus nih buat karyawan. Dan karyawannya itu bukan cuma satu, tapi satu divisi IT. Nah, kalau teman-teman pakai cara single screen, Kebayang nggak nginputnya. Buka uh, infotype punya Ray, masukin bonus, punya 10 dolar. Gitu ya. Buka lagi infotype punya Hosea, 10 dolar. Nah, itu ribet kan? Terus belum lagi kemungkinan kelewat. Maka ada namanya fast entry. Kalau fast entry, ini buka satu infotype, pengaruhnya nanti ke banyak orang. Misalnya untuk semua orang yang di IT dapat bonus di bulan Desember 10 dolar. Maka Buka info -nya untuk nambahin bonus, input untuk divisi IT, orangnya siapa aja, langsung semua yang ada di list itu dapat $10. Nah, itu namanya fast entry. Seperti itu. Kalau bonus masih seneng ya, jadi menerima bareng-bareng satu divisi. Itu. Tapi kalau misalnya memang hanya untuk satu orang, ya silahkan pakai single screen. Kalau single screen itu satu-satu soalnya. Terus, di teorinya ada tentang personal development. Nah, personal development ini, kalau karyawan sudah di-hire, dia mau dikasih training untuk pengembangan diri. Contoh, kalau digambar ini sih, karyawannya itu pertama kali posisinya sebagai admin, dia mau naik jadi kepala departemen. Kurang kompetensi apa nih? Setelah dicek pakai profile match-up, kompetensi dia yang kurang adalah kemampuan manajemen maka dikasih training setelah dikasih training lulus dia bisa naik menjadi kepala departemen karena profil dia ada tambahan lagi kompetensi yang baru seperti itu jadi dari yang kurang nambah gitu kompetensinya ini adanya di personal development step yang berikutnya adalah training and event management ada empat step Preparation of business event, business event catalog, day to day activities sama the carrying pass. Nah ini kalau misalkan perusahaan mau mengadakan event, event atau training, dia nggak siapa yang akan ikut trainingnya, ya, siapa yang akan jadi uh, fasilitatornya seperti itu. Jadi disiapkan business eventnya. Setelah itu dibuat business event catalog, jadwalnya kapan pelaksanaannya terus butuh sumber daya apa aja misalnya but, e, kalau pelatihan komputer berarti butuh komputernya butuh lab komputernya butuh kertas butuh pulpen dan sebagainya itu disiapkan lalu masuk ke partisipannya ke pesertanya masuk ke yang ketiga ini day to day activities partisipannya bisa book booking ya rebook replace rebook atau cancel seperti itu untuk daftarnya terakhir pelaksanaan Trainingnya sendiri nanti, setelah trainingnya berjalan, akan dievaluasi. Biasanya sih nanti lanjut ke ini ya, peningkatan kompetensi di profilnya dia kan diadain training tuh, supaya nambah kompetensinya karyawan ya, supaya bisa naik dari administrator jadi kepala departemen seperti itu. Ini yang ngatur di training and event management. Yang day-to-day -day activities itu, gambarnya ini karyawan bisa booking. Kalau ada training, itu saya mau ikut gitu ya. atau pre-book. Eventnya baru dikasih tahu bakal ada nih training bahasa Jepang. Oh, kalau ada, saya mau ikut. Nah, tapi kan jadwalnya belum ada, itu pre -book. Terus ada ganti orang, kalau perlu ganti orang, ini replace. Kalau rebook, udah book. Kemudian jadi rebook ya, booking ulang ini atau batalkan seperti itu. Nah ini dari day to day aktivitas dari pesertanya. Kemudian berikutnya tentang time management. Nah, kalau time management ini waktu kerja. Kalau di sini sih hanya diperkenalkan bahwa waktu kerja karyawan itu di ya disimpan ke sistem. Bisa melayani diri sendiri. Kalau karyawannya ada akunnya berarti dia ya, self service application. Kemudian ada juga yang namanya cross application time sheet buat nyatat waktu kerja karyawan. Atau perusahaan minta ada administrator tertentu yang inputin waktu kerja karyawan. Atau juga bisa pakai time recording terminal. Jadi memang ada alatnya sendiri untuk masukin waktu kerja. Nah ini proses recordnya ya, macam-macam. Setelah waktu kerja ini masuk, dievaluasi, kan pengaruh ke gaji ya, insentif Incentive wage and payroll, ini pengaruhnya diambil dari waktu kerja. Nah terakhir data-data yang sudah terinput ke sistem biasanya dipakai untuk ini capacity planning, training and event management, cost assignment. Ini penggunaan data dari time management. Nah, kalau di fundamental sekali lagi nggak ada masukin waktu kerja ya. Jadi time management-nya dianggapnya karyawan dari di hire kemudian dia nambah kemampuan aja qualification nambah aja. Kalau di fundamental Meta seperti itu. Terus, appraisal. Nah, kalau appraisal ini penilaian kinerja. Sama kayak teman-teman ya, kalau ngisi survei ya penilaian kinerja. Di sini ada yang namanya 360 derajat appraisal. Berarti penilaiannya dari atasan sampai bawahan semua dilakukan penilaian. Kemudian ada personal appraisal per orang ya ini course appraisal misalnya dari training diadain ini penilaian kemudian ada juga survei. Ini ada targetnya, harus memenuhi sekian persen seperti itu. Ini namanya appraisal. Kemudian setelah itu ada juga yang payroll. Kalau payroll ini ngambil datanya dua dari master data sama time data. Kalau masa data ini masa data karyawannya ya yang tadi di info type. Kalau time data berarti ini waktu kerjanya dia dihitung menghasilkan remuneration statement. Nah, remuneration statement ini adalah slip gaji. Berapa gaji karyawannya, kemudian ada pinjaman atau enggak. Kalau ada pinjaman berarti dipotong berapa, gaji bersih dia berapa sekarang. Nah, ini dilaporkan ke bagian accounting, kemudian kita bagian nerima gajinya. Karena bisa aja ya gajinya itu diterima oleh yang lain. Misalnya saya gajian yang menerima orang tua, kayak gitu. Itu bisa diatur di sini, dicatatkan. Terus terakhir personal cost planning. Kalau personal cost planning ini budgeting. Harus ada perhitungannya dulu. Biasanya terkait dengan modul-modul lain juga ya. SAPBI, ERP Finance, kayak gitu. Yang pasti di personal cost planning ini ada detail planning for line manager. Jadi jangan sampai bilang, nanti mulai 2022 gaji akan naik 50%. Wah, oh, udah senang ya karyawannya ya. Padahal manajernya belum makan budgeting, belum melakukan perhitungan. Nah, itu bahaya. Karena kan udah orang kalau dengar naik gaji mah senang gitu ya. Padahal budget di perusahaan nggak masuk. Nah, itu makanya perlu personal cost planning untuk di Hitung dulu sebelum disampaikan ke karyawan. Jadi tahu nih cukup nggak kalau misalkan 2021, 2022 gaji karyawan naik. Gitu. Diperlu di detail planning for line manager. Itu dari bagian teorinya. Detailnya sebetulnya sudah ada di rekaman juga. Teman-teman boleh lihat. Kalau exercise nya kita akan kerjakan di pertemuan selanjutnya, nggak di sekarang. Kalau yang hari ini saya ingin teman-teman share tentang yang sudah didapat dari unit 1 sampai unit 5 dan plus 6 ini ya. Semoga teman-teman ada apa mengkaitkan dengan yang unit 6 ini. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Nanti mungkin pada saat presentasi di kita akan sambungkan juga dengan presentasi teman-teman dan materi hari ini sih.